kami tidak lupa mengucap terima kasih kepada panitia, Terima kasih pak Terima kasih. Pak kasih. Tolonglah. Terima kasih. Terima perayaannya berjalan lancar, jumlahnya juga jauh lebih banyak dari kemarin, dan tadi saya melihat semuanya pakai masker, jadi artinya semua menyiapkan semua uh, acara ini dengan baik, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja semua semangat, pandeminya belum selesai, maka mesti bisa menjaga diri masing-masing agar selalu sehat, dan nah, tentu saja dalam Natal kali ini, ini jadikan momentum untuk bangkit kembali, semangat kembali, menghadapi situasi untuk recovery dari pandemi kemarin. Ya. Hati -hati. Dan tengah-tengah kita, Gubernur Jawa Tengah yang kita cintai, Bapak Hj. Soekarjo, Saya kita kasih untuk selatan, selatan, dan berteman, Bapak Gubernur memberikan pesan buat umatnya di tempat ini. Kenapa pemirsa nyanyi sekali ya? Bapak Ibu. Ternyata kalau dari panggung wajahnya nggak kelihatan, ini ada orangnya ya? <tik> <tik> Tadi saya dikasih tahu, panggung yang hadir hampir betul tapi sengaja jaraknya dibuat selat karena memang semua taat protokol kesehatan. bapak ibu, tadi pagi saya di Solo, sama melihat persiapan perayaan Natal yang luar biasa. Pagi-pagi tadi ada anak-anak kecil yang sudah siap-siap bernyanyi paduan suara. Satunya salah satu, kelas berapa? Dium sekolah. Dium sekolah ada kamu kelas berapa, TK kecil ternyata saya tanya kamu nanti nyanyi berapa lagu dua lagu berapa, berapa lama, lama latihannya satu minggu temannya sebelahnya dua minggu katanya. yang saya lihat bapak ibu adalah keceriaan anak-anak yang saya lihat adalah anak-anak yang sangat bahagia yang menyiapkan dirinya untuk pentas dalam merayakan Natal. Sungguh sebuah kebahagiaan yang tentu kami ikut merasakan bersama-sama seperti pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, kami membawa paket komplit, bukan paket hebat, paket komplitnya yang dari Provinsi, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam. duet out, nggak pernah tidur, tiap hari selalu siaga, dan sudah beberapa bulan ini banyak sekali kegiatan yang ada di Jawa Tengah. Kita doakan sehat. Ada juga Pak Kajati, dan hari ini spesial dihadiri dari Kementerian Agama Pusat. Terima kasih, Pak. Lalu Pak Kakkanwil Pemenang. Dari Jawa Tengah, kalau buita sudah kenal belum? Yang belum kenal akan tangan, yang belum kenal sama buita. Oke, silakan kenalan namanya. Buita, wali kota Semarang beserta Bapak. Terima kasih. Ini komplit juga yang dari Kota Forkompimdanya, wah nih, Pak Sekda saya ikut, Sekda Kota ikut, Kapolres Tabes ikut, dan Dandem ikut, wah komplit ya, POM, dan POMda, FKUB, FKUB ikut, dan Lanang ikut, siapa lagi yang belum saya sebut, dan Jenpom ikut, ini sebenarnya kalau semua saya ajar di sini ada dua truk. Bapak Ibu, Selamat Natal. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan sesuai dengan temanya Come Alive. Begitu ya, jadi Bapak Ibu harus semangat, dari keterpurukan dan menatap masa depan Amin. dengan yakin. Amin. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga sehat dan damai selalu. Bis. Ya tentu kami derek eh, Mangayu Bagyo, Terusurut berbahagia untuk umat Kristiani yang ada di Jawa Tengah dan dimanapun berada, kita dari Porgom Bimba komplit, baik dari provinsi maupun kota Semarang ya, kita hadir komplit termasuk dari FKUB ya hadir juga gitu ya, untuk uh, ikut berbahagia dan memastikan ibadah mereka semuanya lancar, dan ya, hari ini saya senang. Karena hampir semuanya sudah mengatur dengan pengalamannya masing-masing ya. Cara duduknya, terus kemudian eh, protokol kesehatannya semua diatur. Dan tentu saja kami menyampaikan terima kasih karena dulu di tempat ini vaksin terbanyak ya Pak Kapolda ya dilaksanakan di sini. 310 Iya. Berapa? 310 ,000. 370 ribu. Dan tentu saja hari ini mereka merayakan semuanya, merayakan Natal. Semuanya berbarengan dan rasa-rasanya saya melihat ekspresi wajahnya senang, bahagia, kita bahagia